Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, akan berbagi tentang cara mengumumkan kelulusan siswa melalui pesan WhatsApp secara otomatis. Baik, langsung saja ke dalam Google Drive. Di dalam Google Drive, buat dulu sebuah folder, dan folder diberi nama "Kelulusan Kelas". di dalam folder dibuatkan dokumen atau Google dokumen untuk menampilkan nantinya di dalam pesan WhatsApp ini surat keterangannya sudah pernah saya buat di dalam Notepad sebelumnya dan sekarang kita tinggal pastikan di dalam Google dokumen Terbagi dahulu agar kelihatan. saja diisi titik-titik tersebut dengan nama TTL, NISN, ortu dan setiap kata itu diberi tanda kurung buka lancip dan tanda kurung tutup lancip yang nantinya ini berfungsi untuk memanggil database atau memanggil rekapan data siswa dari Google Spreadsheet. untuk menyimpan rekapan siswa semuanya dikumpulkan di dalam google spreadsheet dan yang nantinya akan dipanggil oleh google dokumen untuk keperluan surat keusahaan google spreadsheet Sesuai dengan nama, tanggal lahir, NISN, cara penulisannya sesuai dengan yang ditulis di surat keterangan kelulusan yang tadi diberi tanda kurung buka lancip dan tanda kurung tutup pancip. Pada Google Spreadsheet, rekap siswa hanya dibuat dua orang siswa saja. Ini sebagai contoh, nanti bisa disesuaikan. Nah, satu. sesuai so, ini sengaja dibuat keterangannya lulus dan tidak lulus ini untuk contoh sedang seperti dibuat langsung ditutup dan kita buka lagi. file tersebut kita ganti nama untuk Google dokumennya ganti menjadi surat kelulusan dan untuk Google spreadsheetnya ganti menjadi rekap siswa buka kembali rekap siswanya yang tadi di spreadsheet Nah, tapi ini kita uh, harus melakukan penginstalan aplikasi AutoCAD yang berada di dalam pengaya Google Spreadsheet. Dikarenakan ini sudah terinstall kita langsung saja open aplikasi AutoCAD-nya. Kasih nama surat kelulusan dan di sini kita cari Google Drive yang tadi sebelumnya pernah dibuat langsung saja pilih sheet satu sheet satu itu yang berada dalam Google spreadsheet kita cocokkan dahulu Antara yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus cocok. Setelah semuanya dirasa sesuai, langsung menuju next file name diisi dengan kelulusan tipe-nya dirubah menjadi PDF nanti akan dibagi PDF polar ini dilewati aja ya langsung next saja naik yes kemudian pindah ke bawah masuk alamat untuk isian tipe ini subjek diisi dengan kelulusan Dibagikan kepada siswa melalui pesan WhatsApp secara otomatis yang nah, nantinya siswa akan memanggil surat keterangan kelulusan yang tadi dibuat di dalam aplikasi Google Dokumen. Kita bikin dulu spreadsheet baru. Spreadsheet baru ini untuk merekap merekap data siswa bagian NISN nya dan linknya nya Gimana fungsinya? nanti nesn bisa memanggil link. Plus. Klik kanan, rubah namanya menjadi server. Ya, server oke. Okay. Ya, kembali kepada folder tahap akhir, kita harus membagikan folder tersebut agar bisa dibuka oleh seluruh siswa. Klik kanan, bagikan. kemudian lanjut saja ubah menjadi publik-publik di web aktifkan ya. Oke okay, selesai Kita download aplikasi pendukung, yaitu WhatsApp Auto. WhatsApp Auto bisa kita dapatkan di dalam Google Play Store. Setelah itu, saya langsung ke pengaturan WhatsApp Auto. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menonaktifkan pengoptimalan baterai pada aplikasi WhatsApp auto jadi WhatsApp auto ini nantinya digunakan sebagai starter yang akan membagikan link kepada seluruh siswa misalnya ada kuncinya Assalamualaikum dan secara otomatis saya pernah menjawab silakan masukkan nomor nisn untuk Share ke bawah, lalu checklist mengandung checklist ya. selanjutnya. Eh, aktifkan kirim pesan "Selamat Datang", pindah ke spreadsheet, aktifkan lalu sinkron. Setelah sinkron, ngelukin menggunakan email email yang digunakan untuk Google Drive tadi pilih server yang tidak dibuat, server untuk membagikan link-link siswa e, untuk surat keterangan kelulusan tunggu sampai selesai, nah ini hasilnya setelah sinkron spreadsheet kita perlu mengaktifkan dulu kontak untuk siswa yang akan menerima pesan otomatis pindah ke daftar kontak saya nanti izinkan pilih kontak atau siswa yang akan menerima balasan pesan otomatis Di sini akan tampil kalau ada pesan masuk dengan angka selanjutnya kita coba dari Android siswa tim pesan assalamualaikum dan ada jawaban secara otomatis silahkan masukkan nomor INSN untuk mengetahui kelulusan anda selanjutnya kita coba masukkan nomor INSN dari Android jiswa nah ini jawaban otomatisnya keluar sebuah link yang akan menuju ke file PDF surat keterangan kelulusan siswa dan ini hasilnya file ini bisa langsung di download dari Android jiswa Sekian video yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf banyak kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh